Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada cover spesial dari HIP 500 para sahabat ya baru saja mengunggah sebuah cover Lesti dan rizky pilar perhatikan di cover ini akhir januari atau awal februari kita sih pengen mudah-mudahan ya kalau memang Allah mengizinkan. Pengennya sih di tanggal 2 Februari 2022, tanggal cantik Rizky Pilar ini soal tanggal lahir Lesti, oh ya. Wow, ternyata idola kesayangan kita ini pengen banget lahiran dari Lesti Kejoram, itu di tanggal cantik, tepatnya tanggal 2 bulan 2 2022. Mudah-mudahan saja terkabul ya keinginan dari Lesti dan Rizky Pilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan tersebut Semoga dilancarkan semuanya ya Semoga terkabul juga keinginannya Amin Doakan persahabat ya Mudah-mudahan doa baik dikabulkan Dan hingga banyak komentar Banyak respon yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Rossi Underscore Leslar24 Mengatakan dalam kolom komentar Amin Sehat-sehat semuanya Semoga dimudahkan semuanya Ibu dan debai sehat walafiat Amin Ya robbal Alamin Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Wildaini Anus Targana mengatakan di kolom komentar Amin, amin, Allahumma amin Semoga Allah kabul keinginan kalian Anak-anak baik Dan semoga bunda dan dedek utunya selalu sehat Dan diberikan kelancaran dalam melahirkan dan tidak kekurangan satu apapun Amin ya Allah Masya Allah banget ya Doa baik, doa tulus selalu diberikan dari orang-orang yang sangat luar biasa mensupport, mencintai lesti dan rezeki bilar Dan selalu mendukung persahabatnya apapun karya-karya yang selalu disuguhkan oleh idola kita ini dan selanjutnya jangan lupa juga persahabat, ya, ada info penting dari Indosiar. Tinggal 32 hari lagi akan hadir acara Hot Indosiar yang ke-27 persahabatnya hari ulang tahun Indosiar. Kita lihat di kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh Indosiar. Jangan lewatkan kemeriahan Hot 27 Indosiar luar biasa di Indosiar tinggal 32 hari lagi dan pastinya akan diramaikan oleh para artis top Indonesia penampilan siapa nih yang paling kalian tunggu tuh persahabat ya kita lihat aja di tanggapan dari para fans yakni dari akun EOA unscoredgod.dpop.r mengatakan Leslar dong katanya tuh menunggu penampilan Leslar persahabat ya dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari Anggun Yani Widaning Leslie 2 Lesti kejora Love Love. allah banyak ya, banyak sekali. Para fans tentunya ingin menyaksikan Leslie Leslie dan Rizky Billar tampil di panggung Indonesia dalam acara perayaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-27 tahun. Dan ke kabar selanjutnya, persahabatan dengan spesial juga yang kita dapatkan dari akun Leslar Love Underscore yang memposting sebuah postingan komentar dari Pak Ferry Fernandes. Ini komentarnya luar biasa banget, Pak Ferry mengatakan Alhamdulillah sedekah brutalnya tingkatin terus anak muda sambil dikasih love merah. Waktu wow, ini luar biasa banget ya. Ini ketika komentar di postingan Kakak Rizky, "Bila sahabat ya masya Allah, mudah-mudahan saja Pak Ferry selalu mendukung, selalu mensupport untuk idola kesayangan kita. Semoga berkah, barokah, dan selalu diberikan kesehatan untuk idola kesayangan kita." Melihat persahabatan ya. Tentunya Rizky Bilar sebelumnya membagikan amplop yang berisi uang kepada tim Leslar Entertainment ini salah satu Bentuk contoh yang sangat baik untuk kita semua selalu memberikan rezeki yang kita punya persahabatnya Mudah-mudahan saja dilancarkan selalu dimudahkan selalu untuk idola kita Lesti dan Rizky Bilar Untuk selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan kuetes hari ini dari l2w.id Perhatikan persahabat ya kuetes hari ini Jika kamu merasa hidup terlalu berat Jangan menyerah, dunia ini tidaklah jahat Kita hanya sedang dilatih untuk menjadi kuat Leslar Lovers what Wow, Masya Allah banget ya Ini luar biasa kuetes untuk hari ini dari Leslar Lovers What hingga banyak sekali tanggapan yang sangat luar biasa yakni dari akun Rani Fitri yang padua mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Amin Ya Allah, Masya Allah banget ya Respon yang sangat positif diberikan dari fans sejati persahabat ya. Dan kita lihat juga hubungan berikutnya di igas dedek baru saja mengunggah sebuah postingan video kit walaupun endorse walaupun lewat iklan selalu membuat kita bahagia karena idola kita ini selalu gemes persahabatnya ya apalagi melihat wajah Dede lansi yang begitu polos auranya semakin aura-auran aja persahabat yang mudah-mudahan sukses dan selalu diberikan kesehatan untuk Dede lansi kecioran dan kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia selanjutnya hari ini Jangan kemana-mana, total stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Ini dua informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar atau mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh